jadi gini nih guys ngopi sambil ngerokok dibarengin gini nih karena ngerokok itu gaya hidup percuma juga gue hidup kalau mati gaya Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, saya lagi berada di dimana, Mang? Taman Masjid Agung Banten. Di Taman Masjid Agung Banten. Di sini suasananya cukup rame. ramai ya. mobil Kira-kira kalau malam minggu di sini emang suka rame? Rame banyak juga tukang ngopi yang ada, ya, jadi tukang ya. kopi bohai bohai itu, Buhai bohai itu, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, Masa ngerokok sambil ngopi dibarengin gini? Kan gak logikanya gak masuk. Coba menurut Anda gimana ngopi sambil ngerokok? Itu apakah nikmat? Coba dibarengin, gak maksudnya ini kan ngerokok sambil ngopi itu nikmat katanya. Ini masa gini? nggak gak bisa lah. Atau iya makanya itu kalau mau gini nih ngerokok do ininya dorongannya kopi nah itu baru kalau ngerokok sambil ngopi katanya atuh gak enak nih gini masa gini nih guys tuh malah nyesek loh naik Jangan oh, oh, ya. janda janda. Hah? Oh, huh? oh. Aduh, ayo. Jangan janda uwuh. Perawan. Selamat. Capek nenek meningkatnya janda ya tapi janda anu loba bu, anu non loba duit, Uma. jadi kek porot bae, hartana sya. jadi warisan, hmm. Mena. Ha? Mena. Mena. Mena. Iy, janda kaya cuma warisan menang loba Mung? Karena nggak ada. Mending para wanbeyonya, para wanung disenggal, para wanung sepunggu disenggal. Terus ini suasananya ya dingin, sejuk banget. bagi teman-teman mau kesini, aduh, aduh. mau bertanding sini udah habis patang gas, ini ngerokok dulu gas, karena ngerokok aduh. itu gaya hidup, kalau percuma juga kita nih gak ngerokok, aduh rasanya kurang nikmat. karena ngerokok itu gaya hidup percuma juga gue hidup kalau mati gaya Eta mati tua ya ah mati dua janda kuma lewat ngaroko lah tuh main guys. Oi, ganteng, ngaroko lah ganteng. Tidak bisa ngerokok, cuma si bisa doang Belajar guys ngerokok. Katanya ngerokok itu kenyang kayak makan nasi, tapi enggak ya. sih si itu ganteng guys. Ya, yeah, turunan Turki. <laughs> <laughs> Kurang nengankan janda Bohai kurang nangan janda bohai oke guys subscribe channel ini ya guys dan nyalakan lonceng notifikasinya ameh maneh teka tinggalan di video selanjutnya Oke di sini dingin banget suasananya malam ya ngopi hula tuh menikmat ngarokok sambil ngopi di bareng keh hmm. udah pahit terasa nage cuma rokok doang jangan lupa kunjungin rumah Hah? Yang nggak terpakunya nengat. Anjing maliar. Meskipal maliar. <laughs> Makan negara boga Neangan. Hmm, neangan kayak Ke, itu. Oh, oh, gorengan ya? Gorengan oh. apa, wow? Yang bergoyang. Terus yang kedua ada arjokut, ya nukia. Joko, semuanya, <tuk> saya masih penasaran sama yang tadi. Katanya ngopi sambil apa ngerokok sambil ngopi nikmat, tapi siapa nggak percaya. Enggak, tapi kalau Anda gimana percaya itu? Ente, enggak ternyata. kan kata orang nih. Ngerokok. ngerokok sambil ngopi gitu ini ini kopinya celupin <laughs> rasa kopi celupin enggak jadi gini nih guys ngopi sambil ngerokok dibarengin gini nih coba coba malah basuh rokok pak <laughs> <laughs> mun arep yeu ngopi. Hayo rokok. Ta eta kaharti nikmat. Haye di, di barengkeun kieu mah atuh. Sora nikmati mana? Nu no no aya ma? nu mah. Ning nikmatin. Ya, bener tuh, Mang. Eta mm. ngarokula ganteng. Ini si ganteng, nih. ya. Rokok lah tuh, biar sehat. Hmm. <laughs> ya, jangan lupa yang okay. belum ke sini. Loh, lho, ngomong ngap. Aduh, ayo, aduh, lisa sariawan. Waik, sariawan wa. ku iya obatnya kuno. Yoh, daun kelor yo, daun kelor, eh, lain daun kelor, ah. tanggal, tanggal kelor, uduh, enggak, yoi, udah lah, tuh, udah ngegen, makanan, tanggal kelor, anu, anu badag, anu lima meter minimal, lebarna sakit, balok, lo sakit giyo, beta, minimal anu gede, oh. ayah, itu, syarat naik gina, ditinggalkan karena punuk tadi, tilu kali, oke, <laughs> dijamin etahing sawooh, sembuh lamanya, modal siapa paeh, <laughs> <laughs> aduh, eh nggak bubara, nggak, menghayang sikat wc, ya sebenarnya aja lemak, yuk sebenarnya anak band guys, artis cuma, yuk gagal paeh, gagal <laughs> <SILENGALA <SILENGALA TENAR, aduh, tenar Aduh, mayat tiris ya, tiris di sini. Suasananya dingin, udah, udah karena udah mulai malam ya. Aduh, mata gak <SILENGALA> Nges, ngesi yo, ngesi. Lohan ngese eh, ciloh. Aduh, nyawanya <SILENGALA> ciloh, nong nong ciloh. Tuh, nyawanya ciloh nongan. Ciloh itu iya yo. Iya. Iya kata. Dah, woi, ngecil. Oh, Kepada okay. letak. Ata <laughs> cilu. Di perakuh. Emang di di tuh di Jawa, woi, cilu. Nang, tadi cilu. Nang enggak cilu. Cilung, ada Harun. Cilung bokpeda kak. Yang kamu udah cilung bokpeda. Eh, ada Harun. Asal ceritian. Lain dari cilung. Anutina aci teh kalau digulung tani. nih ada rasa durian runtuh nggak ada rasa durian runtuh durian runtuh rumah rasa durian runtuh ada nggak durian runtuh iya cilung rasa durian itu ayante tuh gimana cilung duennya durian runtuh in upin siapa upin-upin mak Ayam goreng, dua singgit dua singgit dua singgit Kuma suasana aja lomba parawan, cukup ramai. Banyak muda-mudi berpacaran juga di sini. Parawan masih uwuh. Eno janda lomba Janda juga udah sekan semua. <laughs> janda eno lomba Ulah udah janda. Ya, tapi janda nae nama anu kaya. Yang anak porot hartanak <laughs> ula-ula didengi guys emak bohong cuma bercanda ini hanya bikin konten cuma bercanda guys cuma diambil, ya. jangan Akan diambil ya. itunya lah jika ada kesalahan nih di sini mohon. di mohon maaf ajalah karena ini cuma bercanda doang cuma untuk hiburan aja pantatnya itu masih berjalan. Hmm. Ya karena waktu udah kan. Apa-apa masih berjalan. Canda tawamu. A few moments later. Oke, okay, guys. Sekarang saya pindah tempat ya. Tadi di di sana gelap. Sekarang sini agak terang Oke okay guys Mungkin segitu aja Video dari saya Bila ada kesalahan ya Tadi hanya bercanda Hanya untuk hiburan saja Oke okay, kalian yang nonton video ini Jangan lupa subscribe channel ini Karena bermanfaat sekali Subscribe dari kalian Buat perkembangan channel ini Oke, okay, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.